Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial Design gratis designgratisassestudio.org Sekarang akan saya coba untuk membuat contoh penggunaan dari string ini Jika di tag 1 saya mempunyai selamat datang semacam ini Saya bisa menentukan dari fungsi-fungsi kemarin Saya bisa menentukan di mana letak pertama di action script dan terakhirnya di action script Oke, okay, saya akan mencoba dengan trace Dan di trace saya memberikan text Satu Dot, source Dan saya memberikan Ini, action script jika saya coba, saya akan mendapatkan urutan pertama, 18 oke, okay. dan saya membuat variabel baru var mungkin karakter pertama kar per pertama oke, okay, karakter karakter pertama dan saya memberikan titik dua lalu In the jur atau int, dan sama dengan saya memberikan tag ini. Saya copy, saya paste. Oke, seperti itu. Dan kedua, saya akan memberikan total karakter yang berada di sini. Saya memberikan trace. Trace dan oke okay, trace saya memberikan oke okay, saya memberikan variable baru juga var katanya mungkin semacam itu dan string lalu sama dengan dan di sini saya memberikan ini copy paste titik koma dan di sini saya akan mencari tahu total karakter yang berada di sini, dan di sini saya cukup memberikan kata dot length jika saya memberikan trace seperti ini, jika saya kontrol test movie, saya akan mendapatkan 13 lalu, saya akan bisa tahu di mana awal dari kata essence script ini dimulai, dan diakhiri kapan. Dengan fungsi length dan length dan ini kata yang ingin kita cari dan kata pertamanya kita sudah dapat dengan fungsi search dan urutan karakter terakhirnya kita sudah bisa menentukan maka kita akan bisa menampilkan kata yang bersangkutan. Oke mungkin seperti itu dan di sini saya akan memberikan variabel baru lagi. Saya copy di sini, dan karakter terakhir. Terakhir, tuh ah, oke, mungkin semacam itu. Dan di kata terakhir, saya memberikan kata pertama, saya copy, saya tambahkan, dan di sini saya memberikan kata length. Saya copy dan saya paste. Titik koma, dan selanjutnya saya trace lagi. Dan saya akan mendapatkan urutan karakter terakhir. Tes movie, saya akan mendapatkan 31. Jadi, saya bisa memberikan informasi substring sekarang. Dan jika saya memberikan substring seperti ini, trace sub str, saya memberikan karakter pertama dan karakter terakhir. Oke, saya memberikan karakter terakhir adalah ini, dan saya cukup memberikan karakter pertama: copy dan paste lalu karakter terakhir, copy, dan paste, otomatis, dengan fungsi substr, saya akan mendapatkan, action script, oke, okay, jika saya tes movie, ah, oke okay, saya akan, ah oh, maaf, tag, di sini tag, satu, dot, oke, okay. maaf saya salah ketik, saya akan mendapatkan action script. Dan oke okay, jika saya ganti di sini 31. satu, oke. Okay. Action script 1 2 3 4 5 6. Jika saya ganti 27. tujuh, oke. Okay. Saya tetap menggunakan 31, dan mungkin saya memberikan substring. Oke, okay. substring saya akan mendapatkan action script dengan beberapa informasi yang kita dapat dari beberapa fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini, kita perlu mencari kata yang ingin kita cari dan kita membuat variabel kata, example script. Lalu kita menentukan di mana kata ini berawal dengan fungsi source kita akan mendapatkan urutan karakter pertama. Lalu kita menggunakan fungsi length untuk menentukan total karakter yang berada di kata yang kita inginkan. Lalu dengan menambahkan kata pertama karakter pertama dan kata karakter kita akan mendapatkan karakter terakhir seperti itu dan dengan substring kita tentukan karakter pertama dan kita tentukan karakter terakhir kita akan mendapatkan hasil seperti ini mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan silakan dicoba-coba lagi ini adalah contoh penggunaan dari beberapa fungsi String yang sudah kita kenal sebelumnya Dan Anda bisa membuat Atau mencoba dengan fungsi-fungsi yang sudah kita kenal Dengan sesuatu yang mungkin Sempat Anda pikirkan Dan silakan dicoba di action script 3 Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya Di action script 3 Dan sampai jumpa Salam